kita jumpa lagi di sini masih bersama saya lagi guys ya oke okay, di sini kereta buat seperti biasa modal receh guys ya modal gocap atau lima puluh ribu ya dan seperti biasa juga kita main di game yang sama lagi nih yaitu latihan ikhwan game yang ada di proma games di WhatsApp atau di ya dan seperti biasa jawa awal kita cintain dulu lihat putarannya ya di bagian enam belas ini guys ya Ada beberapa putaran pasti manual manual aja guys ya nah jangan lupa untuk bantu-bantu -bantu. Juga komen gitu guys ya Yang belum subscribe, di subscribe dulu Dan jangan lupa ya, untuk nyalakan-nakan juga di loncengnya Seperti yang akan terbar Abis nanti baru dari channel Gisah ini guys ya Dan seperti biasa, tempat kita bermain Maci sama ya guys ya Kalau kita coba lagi, dia itu DBB 8 ya guys ya Oke, disini kita lanjut ya Langsung bet 2000, kita kasih 10 putaran Dari habis manual bet 600 ya uh, Bola kedua itu Bet 2000, 10 putaran ya Nah disini kita cek dulu, bet 2000 apakah ada cuan atau ya kita udah <klihatan> dapat scatter bisa jadi ya baru dapat ya nggak ya, bisa di <klihatan> <klihatan> oke okay, ini kelar 10 putaran ya nggak hmm, ada apa-apa ya belum keluar sini, belum keluar cuma di sini stabil balik lagi modal awal ya guys ya. oke aman ya nah Langsung ikan bednya satu tingkat jadi 3.000 rupiah. Gas 30 putaran ya setara dengan berapa ya? Tiga tiga ya guys ya? 3.000, 30 putaran. Berarti ini pola ketiga guys ya? 30 putaran ya. Semoga dapet lah isinya. Yuk, beberapa lapan kasih kita cuan lagi seperti biasa ya. Model gocep nih. Bisa WD WD 10 kali pada modal lumayan ya. Jangan sampai nih, boleh berhenti Karena Sekarang kita mencari yang namanya gratisan. Kita harus sabar ya. Kaki mati, spinning demi spinning ya masih kali satu kali satu aja kalau nggak kingnya queen kalau nggak queennya jack kalau nggak jack nggak 10 guys ya gambarnya masih belum banyak yang kolek ya eh, salah satu salah satu kayak onigiri atau sushi ya <coughs> yang jarang kena itu gendang sama lampion sama will ya kayaknya p tiga ribu delapan puluh delapan ribu lagi oke okay, king kolek dua kolek bermain guys sepuluh ya sepuluh nah dia guys ya, jum, jum, jum, jum. Nice, studio, guys, ya kucing konek kipas konek juga, nah itu kita cari 500 ribu langsung guys. ya, cakep, baru dibilang ya, wheel color konek itu enggak ada obatnya guys ya, kelipatannya paling gede ya, langsung 500 ribu rupiah guys ya, kali 12 soalnya ya, kita kenal ya, Nice masih pecah, masih lama dong, cakep, 500 ribu, 600 nih guys ya, 604, kita dapat semuanya, ya. dan total keseluruhan kita dapat, super luar biasa. Kena di sini yang namanya mobilnya connect ya guys aku konek tuh tukai 12 lumayan cair banget streaming langsung ya. Habis scatter GSB 3000. Akhirnya dapat juga ya. Di sini posisi berarti udah tenang sih. Ya. Kalau posisi gini udah aman sih udah tenang. Saya santai aja, Nikmatin lagi karena masih gatal. Pas pengen spin ya udah kita lanjutin aja spinnya ya. Nah, dapat scatter tinggal apakah langsung juga scatter lagi bisa Enggak dapat guys ya. Sya. Jadi, ini kita gratisan ya, guys? Ya, karena dikasih kira-kira gratisan yang aku kira bakalan dapat tadi ya. Kira-kira kena sensasional tuh, tapi itu dapat skater, enak banget ya, double-double kita cuan ya. gimana lagi, guys ya, memang kita mainnya di game lapan, super, gratiser, guys ya. Nah, jadi untuk kalian bosku, di saat ini aku nyaranin untuk kalian bosku yang belum punya ID yang didasarkan segera untuk di game lapan karena masih di fase posit ya, seperti gini aja, bang. Tapi ya, negosiatnya, ada virusnya member, download ya. Kalau nah, new member itu deposit 20, bonus 20, teo kali 3, kalau member uh, deposit 50, bonusnya sama 20, dan teo nya sama kali 3 Biasanya bebas IP, bebas by spin, bebas menggunakan E-wallet atau rekening bank, dan all slot ya, semua slot dan tanpa maksimal WD Nah, kalau kalian tertarik atau berminat, langsung aja datang lagi kalian Linknya bakalan kita sematkan di pin komentar di bawah konten ini, langsung di klik nanti, jangan lupa gabung juga berupa sub, dan juga menggunakan grup, apa ya Uh, kode referral dari kita yaitu SW9999 SW, SSW nya kecil-kecil, 94 kali, no sopasi oke, okay, nice nah, ini kelar GB ke 3000 langsung kita turunin di sini B1000 ya kita main aman, karena udah apa? karena udah cuan tuh ya profit udah di depan mata, jangan disiasain ya guys ya profit udah di depan mata, jangan kita siasain kita save lagi, jadinya disini walaupun kita masih gak calon pengen spin disini kita turunkan backnya ya antisipasi rungkat lagi ya oke lanjut lagi ya, kasih 30 putaran back 1000 guys ya, kita kasih 30 putaran back 1000 ya, mantap baru dapat 10 putaran spin biasa Kalau manual, lalu itu 10 habis 30, dapet di 30 di guys ya di 30, poneng guys ya 30 konek guys ya Di 30 putaran get 3000 ya tadi ya Kucingnya konek guys ya Untung ada will tadi ya Kalau dapat kucing lagi berarti kali 14 Itu untung will aja ya Kalau kucing yang masuk lagi Satu atau dua Wuh Makin banyak tuh Tapi yang lain gak kok Disini kayak kaya, kaya, kaya kipas tuh aku kayak gitu ya Eh, tapi ada untungnya disini Kita dapet jadi 600 ribu rupiah Cakep banget ya 100.000, ribu 11 putaran lagi B1000 Oh e, ada sih pun jarang ya Tapi kita dapat emas tadi guys ya dapet emas masih ditumpukan jerami guys ya Sekarang putaran jelek -jelek guys, dapat langsung ya dapat juga ya Walaupun dikecil, ah, salah ya COVID, kita ya Oke lagi Masih di seribu Tinggal 8 putaran lagi Oke Juga boleh nomor satu. Pion Isi sudah Wheel 4 Gak jadi Memanggir sih ya. Wheelnya Wheel 4 ya Gak ada nyambung soalnya Oke disini kita coba Aktifkan turbo speednya <coughs> Kita coba aktifkan turbo speednya Sampai kelar ya Nah ini kelar 1000 e, 600 ribu Ah coba bet 2000 lah biasanya Nah coba bet 2000 Kita kasih 50 putaran Moga-moga aja dapat disini Pecah-pecahan di luar Atau skater ya Skater gabisan ya Atau enggak? Eh, kayak tadi ya Kucing konek kayak sepuluh boleh, kayak dua belas tiga boleh. Kita lihat dulu ya sampai di sini. ini udah jalan lima putaran. mudah-mudahan bisa uh, nambahin covid lah ya. tapi di sini masih berkurang ya. Sisa ya, 37 putaran ya Seperti biasa guys ya, terlepas dari itu semua Ini hanyalah sebuah Hiburan semata ya guys ya Hanya hiburan semata cuy Terlepas untuk tidak untuk ditiru Ya guys ya, Kalau menang itu biasa Dan kalau ingin bermain, cukup pakai dana tenagangan Atau dana-dana keperluan lebih Atau dana-dana lebih ya guys ya, di luar dana pokok kalian ya Oke okay. Di sini masih ada 29 putaran lagi Selalu kita masih turun, masih nyawa rakus, tapi masih terbatas Susi terbilang bisa ke WD ya Karena masih uh, 10 kali lipat ya Oke okay, 28 putaran lagi Masih di bettingan 2000 Biasanya B2000 pecahnya bagus lah Ini malah yang pecahan banyak ya Oke okay, ini kali dua Boleh boleh Topin nomor satu Wah wala sushi ya boleh ya Eh kali diri guys ya Oke okay, ini di biasanya. Boleh kali dua sushi Nice Boleh Oke okay, kasih lagi Parah. Tinggal 25 putaran lagi nih. Makasih untuk kalian bosku Yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai ketek-ketek teh banget ya. Semoga kalian bisa dapetin profit juga ya. suka bisa ini menggunakan atau tidak komentar contoh-contoh dari saya. Dan ingat ya, mainnya channelnya digede apa apa aja dan jangan lupa teman-teman redirect ya. Oke, di sini sisa dong buat putaran lagi. Aduh, dapat juga. Oni Jerry kalau dapat kita cabut guys ya. Dapat enggak dapat kita cabut sih? Padahal oke. Sudah di sini kita bakal Konten sampai di channel dan bye bye, thank you guys too.